dan berita astronomi lainnya. Para ilmuwan yang mempelajari bintang muda as 209 telah mendeteksi gas di piringan Kirkum Planetary untuk pertama kalinya, yang menunjukkan bahwa sistem bintang mungkin menyimpan planet bermassa Jupiter yang sangat muda. Para astronomi yang menggunakan Atacama Large Millimeter atau Submillimeter Array atau ALMA. Untuk mempelajari pembentukan planet telah membuat deteksi gas pertama kali dalam piringan kirkum planeteri. Terlebih lagi, deteksi ini juga menunjukkan keberadaan planet ekstra surya yang sangat mudah. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan pada 27 Juli di The Astrophysical Journal Letters. Cakram melingkar adalah akumulasi gas, debu, dan punggung di sekitar planet muda. Cakram ini berisi materi yang dapat membentuk bulan dan benda-benda kecil berbatu lainnya dan mengontrol pertumbuhan planet raksasa muda. Menganalisis cakram cakram ini pada tahap paling awal dapat membantu menjelaskan pembentukan tata surya kita sendiri, termasuk bulan-bulan Galilea Jupiter yang diyakini para ilmuwan terbentuk di piringan mengelilingi planet Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Saat mempelajari AS 209, bintang muda yang terletak sekitar 395 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Aquilus, para astronom mengamati gumpalan cahaya yang dipancarkan di tengah celah kosong dalam gas yang mengelilingi bintang. Itu mengarah pada deteksi piringan cirkum planetari yang mengelilingi planet bermassa Jupiter yang berpotensial. Nah, sekarang apa itu AS 209? AS-209 adalah bintang muda yang terletak sekitar 395 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Ophiuchus. Sistem bintang telah menarik bagi para ilmuwan yang bekerja di ALMA, MAPS, melekul dengan ALMA pada skala pembentukan planet. Kolaborasi selama lebih dari 5 tahun karena kehadiran tujuh cincin bersarang yang diyakini para ilmuwan terkait dengan pembentukan planet yang sedang berlangsung. Hasil baru, memberikan bukti tambahan pembentukan planet di sekitar bintang muda. Para astronom telah lama mencurigai keberadaan piringan kirkum di sekitar eksoplanet, tetapi sampai saat ini tidak dapat membuktikannya. Pada tahun 2019, para ilmuwan Alma membuat deteksi pertama dari piringan kirkum planetari pembentukan bulan sambil mengamati planet ekstarsulia muda BDS-70C dan mengonfirmasi penemuan tersebut pada tahun 2021. Pengamatan baru terhadap gas dalam piringan kirkum planetari di AS 209 dapat mengungkap pengincian tambahan tentang perkembangan atmosfer planet dan proses pembentukan bulan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait astronom telah menemukan planet termuda yang pernah terdeteksi di galaksi kita, yaitu bintang muda AS 209.